agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah roket akan meluncur hari ini. Uniknya, roket dari Relativity Space merupakan cetakan printer tiga dimensi. Roket ringan Teran 1 akan lepas kandas pada 8 Maret mendatang pukul 13-14 E.T. Roket dijadwalkan meluncur dari Cape Canaveral. Space Cross Station Florida Amerika Serikat Peluncuran menyusul perusahaan telah mengantongi lisensi dari regulator Amerika Serikat Teran 1 memiliki tinggi 110 kaki atau 33,5 meter Sekitar 85% dari bodinya dicetak secara massal menggunakan printer 3 dimensi jika peluncuran kali ini berhasil, Teran 1 diproyeksikan digunakan NASA mengangkut satelit kecil ke orbit berikutnya. Proyek ini senilai 457 miliar yang telah dimenangkan pada tahun 2020. Sebenarnya, tanggal peluncuran Teran 1 sempat tertunda beberapa kali. Salah satunya pada musim dingin 2001 dan akhirnya diundur menjadi awal 2022 terakhir dijadwalkan hari ini. Relativity menjelaskan penundaan tersebut terkait dengan upgrade mesin dan material. Perusahaan juga merujuk pandemi Covid-19 sebagai salah satu alasan peluncuran ditunda. Perusahaan juga dikabarkan tengah mengembangkan roket dengan ukuran lebih besar bernama Teran R. Roket ini direncanakan bisa untuk penggunaan kembali dalam misi-misi lain di masa depan. Tahun lalu, Relativity mengatakan telah mendapatkan kontrak peluncuran senilai 18,2 triliun rupiah.